Jangan lupa tuan-tuan apa-apa sah sekarat dulu naik no, ya, kalau nak leh -kali, animasi kita harus serunya. Yo yo bono tuan tri tidak wi bono, pati semua laju bono. Agar apa mereka boleh pomitas semua pati arah dia ke bono. Jangan lagi kau bono berajar rejitur apa poli nomor stakom pada bonoku ni mengajar meko putih ini. Eh, Bak juga nih betiok melangi, kita banget lah juga pada di bonoso ye, maala pada Bondo nih, mana tuh tengok enggak nih ini, ah, aduh bono tuh menteri dewi, sekarang lo nih bono, pasti sudah dapat doh, buti mata bono di dalam ikaimku ikan seragilis sisi terdono, betul kok begitu nih, betul dah ini bono menteri dewi, kalau betul begitu nih. Selola nini nini akibat buli tu buh bondo Nibubulah juga putih mata bondo tu di dalam kayak cerita sejarah Ini janganlah juga sabuk mengkubati balas roko, Bonda tak sanggul lagi duduk begini Bonda tak sanggul lah juga Tangga ke menderita ayah eh, tu luluh Dalam tirumu di dalam daerah lah Juga nisowye, sapo Tapi si tengok anak nih Makau maka maka jenis maka putih apa pita tanya mengambil ke gata, gata panjiri kala juga ke pandu jalan jauh kita ke berkaki mempaca ke sin sinuk urok ditutup pada waktu kecoh si pun lengok ke langit yang kayu tunduk kami ngakur ke buka kayu membuka ke pejabat ke sembilan nombor buka pulak putih mata tuan menteri terdewi terpaksa terhuta kalau mula lagi nah. Jujurlah juga di magajan dengan ikan putih Mana sudah nampak dah Keinahirlah juga di ala dunia Sakit mempercayangnya pada Selamatlah juga Juan Soprno Mana Habis saya pengasuh aku Dua ikut nampak tengok dah Ambo nampak dah habis saya Mana habis woyah Kita ada sini Mana habis sama Ada nama orang punya kenderi, kalau dia degan ado, eh, eh, saja. ni mak ayam main kabut ini, cito lah juga pada ribono ni berapa, ni sepuh nolai satu benda Beginilah lah juga bono tuam triti dewi. wah ketulah juga patin ame pokah mah pokah pegok jalomah jalom pegok dari tempat tangan dia kau bantara guru agu bono. benar ni. Tukar ni kata demo dokter guru. Ki kalau putu sorak kena bunuh la juga, soge kayak kita. Putu lorak kena bunuh lajiko, lajiko, pati syabu, bondo, la juga do age. Hato juga patis abu bonda tan kita. Ni mare jelemai ka pute. Wa guno buka mah buka perok lah, jugo jalan aja lo perok. Kenapa do? Ki kalau putu sorak kena bunuh la juga, yaya bonda sore. Betu bonda. Putu ko tidak pukar mah Jalan mah, jalan perak ni Kau tu putu dah, bando Patik elok lah juga lagi di bando Bunuh lah, bando pun pun patik pun Patik elok Bunuh patik lah, bando Patik ko kau, maka rupa hupo boleh hupo uduh, rupa lah juga, minatai kau Bunuh patik di bando, tu ti dewi Bunuh lah juga di patik, maka jelumi kau putih bando Nik mangkajar demik, eh Nik Bondo tak datang hatilah juga dengan Bondo Nik Banyaklah juga, ni, ni telur Bondo Sepaklah juga ni Sebelah kiri, pada ribu Bondo Nak buat jalan dah Bukannya seroyaklah, sahabatlah kita mimpi ketik dulu lah, Malibu Nak bunuh Ridha hari ni Abe ketingasa eh, e si, abe yo no, Bunula, Bunuhlah tu aku nak bunuh kau. Ide tak guna lagi. Si abu-abu ale neroya ada. Bunuhlah tu aku bunuga, bunuh tak tinggal aku mana mau nobo. Hey hey hey hey hey. Bunuh. Abe sa e eh, yo lodo. Amotadadati si nak bunuh kamu. Kamu banyaklah juga yang berjasa Pada negeri Hadeh, gada Gedeh, gedeh Yalah kita lah Mereka ada peti yang juga Bunuh lah, aku nak bunuh bayi orang Ayah hidup tahu guna lagi Kita nak nak orang okay, tua Kata dah kena lasak, kau tak jadi buruk dah. Ketika kau panggil tak panggil buruk Orang okay, panggil kau, kau kuduk Bunuhlah, nak bunuh, no bunuh ya Lola kita lah lah Dia malu nak kaya Apa ya? Hmm tak ada apa-apa lah, hari ni hari kita kemelok ni Apa yo? Hmm? Apa ya? Apa ya nak kaya lah juga kembali ya? Hmm ya Allah lah, jangan nak kaya bunuh kita Apa lah juga tak nak bunuh Mana mah? tak ada Oh, gak lagi dulu kita. Hah, hah, Abe hah, hah, kita Pendek hari ni tak kena sahih Tak kena gudah Sebelum kita mati dia membunuh takut kita Dulu bunuh lain Ha, ni kapok ni Mak kena okey lagi ni Aku nak tobek, aku nak tobek Aku nak tobek Haaa ah, ah. Ya lah. Oya, oya. Ada adak lah Aku nak tolongmu tak boleh Mu ini ni mu serah dirilah mak Mu lawa wadak onanmu mak Suruh diri mana? Kamu seru dirilah Haaa, aku lelaki-lelaki ini Tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau Aku benar, aku tak lelaki-laki Waduh Sebelum aku mati, oyo. Aku nak bersalah kamu, waduh Kenapa nama, ma. waduh Oh mana aku jual aku buat kamu, waduh Petihnya baik aku Waduh Aku tak payah gelik kamu, waduh Aku kiguh halala lah, Eh, guna Aku beli kubahmu mula, kaya aku tak bayar Padu Aku agak bunu, bunuh Ba? Karena aku tak boleh bayar, aku kiguh halala. Eh, hey, kenal kau tak sayang Bapak apa, ayo? Dia beli kubah aku, hak jatah mula Padu Ya nak bayar, kaya bunu bunuh dia Padu ...dia kikuh halah... ...yang manggalak kutu... Pengasuh apa ...apa ...apa kamu datang bangak... Agak tuan apa naga? Begini ikut tuan ikut putih Patik nak goyaklah jika pada tuan Di dalam ikat berkata Sekarang lening tuan ku untuk mempahku badi belas rokok Itu betul agak tuan apa naga? Kuni nasik jatuh atas lagi sama samak soge Patik kesia tuan ku Samak negat suka tercidik pun bodoh Suka terbodoh pun cidik Tapi apa boleh buat kesia pun terpasalah juga Samak kena bunuh Lepas tu macam mana no, kita nampak apa ngasih itu apa-apa Ini bagai gitu, terpaksa Tuh iku tu mah rajin main kopetih Tuh iku tu dengar kata patik oleh itu apa doko Macam mana no, kamu kata? Tuh iku tu taso juga sama Dengan semua Nyayok dia tu Lepas tu Tuh iku tu lah juga mesin yang sama Tuh iku tu lepa lah juga Ujatuh di lelah laut buih dulu main kalau kita bunuh begini, Zauli kita lepas di dalam laut sama sore ini Kalau utuh sabu mencari kempa lapu, utuh batu mencari ketegelai. Kau yang akhirnya nyangge bunuh begini ku nyanyi on sama tu aku tak tahu doh. Do. So kata ciri podo, sekala kata podo po ciri. Jadi aku tahu di dalam laut keluar tujuh Tahu di dalam laut keluar tujuh Aku dengar kata kamu itu apa nak? Baiklah juga. Aku pergi dengan serutam tak lagi.